honda mobilio merupakan salah satu yang fenomenal dari honda setelah honda jazz Mobil ini sukses di pasaran menjadi bestseller di pasar global Indonesia. Nah, mobil ini adalah Honda Mobilio tipe CVT tahun 2014 bertransmisi otomatis teman-teman. Warna gray, pajaknya di bulan Februari panjang tahun depan. Dan mobil ini insya Allah dijamin gak bekas nabrak maupun gak bekas banjir. Insya Allah mobil ini bisa merekomendasi dari segi kondisi dan dari segi harga teman-teman. Nah jadi tonton terus sampai habis video ini jangan skip-skip. Harga dan paketnya nanti akan saya uraikan di pertengahan. Nah teman-teman saya kehujanan, saya pakai payung nih teman-teman. Jarang-jarang ada vlogger yang hujan-hujan masih tetap nge-review teman-teman. Semoga ini buat teman-teman saya lakukan bisa menjadi bahan pertimbangan ya teman-teman. Baik Honda Mobilio ini 1500 cc per transmisi otomatik. Tenaga yang dihasilkan 118 PS di putaran 6600 dan untuk torsinya sekitar 145 Nm di putaran 4400 RPM. Untuk kondisi masih cukup layak buat teman-teman semua. Insya Allah harga ini yang kami tawarkan menjadi bahan teman-teman semua yang akan membeli mobil khususnya Honda Mobilio E tipe Matic. Ya teman-teman. Kita lihat juga dari lampunya. Masih cukup bening teman-teman. list chrome di front bumper depan. Masih bagus semua dan di gap-gap bagian samping kanan dan kiri masih presisi teman-teman. fog nya masih bening, masih cukup bagus. Dan juga untuk mobil ini masih sangat seger, nggak layu teman-teman. Dan mobil ini untuk tingkat kenyamanan dan keamanannya menurut saya masih Cukup enak, handlingnya juga masih enak banget. Kalau menurut saya, handlingnya itu masih sangat bagus. Untuk kapasitas mesin mobil ini, 16 katup, tv Tech dan DBW. Kapasitas mesinnya 1500 cc, dan jumlah silindernya 4. Transmisinya Matic, 4 kecepatan. Untuk dimensi mobil ini, panjangnya 4386 mm, dan lebarnya 1683 mm serta tingginya 1603 mm. Dan ground clearance-nya atau grounding-nya ini 186 mm, teman-teman. Jadi masih cukup seimbang, enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah, teman-teman. Sehingga mobil ini handlingnya masih enak untuk dikemudikan. Akselerasinya pun masih sangat nyaman buat ukuran kita memiliki mobil low MPV yang harganya masih bisa ditoleransi ini Honda Mobilio tipe E mata asisi automatic, warna grey pajaknya di bulan 2 Februari atas nama perorangan untuk nilai pajaknya sekitar 2.500an lima ratusan berplat genap alamat SNK Tangerang Kabupaten teman-teman bisa cash atau kredit ya untuk harganya saya jual 135 juta teman-teman masih cukup recommended dan masih sangat terjangkau dari dengan ukuran harga pasaran di luaran sekarang. Untuk angsuran kalau teman-teman mau kredit bisa DP minimal 15 juta kurang lebih, teman-teman. Angsuran sekitar 3,9an estimasi saya, 3,8 atau 3,9. Untuk DP 20, estimasi saya sekitar 3,5 sampai 3 an teman-teman. Ya itu pakai leasing insya Allah pakai leasing syariah bisa ya teman-teman ya diprioritaskan pakai leasing syariah pun kalau teman-teman mau finance konvensional kita bisa gas aja teman-teman teman-teman gak usah khawatir ada berbagai banyak pilihan untuk memiliki mobil ini nah untuk kabinnya saya pastikan sangat luas di kelasnya sangat luas di kompetitornya karena apa paling besar pak kalau menurut saya paling lega ya tapi memang untuk untuk nya mobil ini cukup pendek enggak terlalu tinggi tapi sudah cukup bagus ya kalau menurut saya baik headroom maupun lightroom masih dapat buat teman-teman yang tingginya sekitar 170an kurang lebih masih bisa dapat Low MPV yang benar-benar diminati sama masyarakat Indonesia apalagi transmisinya otomatis. Yuk kita ke dalam teman-teman ya kita lihat untuk interiornya dan untuk interiornya masih sangat istimewa asli original bawaan dari pabrik saya pastikan untuk dashboardnya masih original tidak ada masalah dan juga untuk pengaturan AC nya maupun sakral-sakral kelistrikannya -sakral masih sangat normal teman-teman dan di bagian plafon pun masih sangat bersih ya teman-teman teman-teman gak usah khawatir dan juga di sini kursinya sudah diretrim Ambitex kulit ya teman-teman. Jadi lebih nyaman kalau menurut saya teman-teman. Sewarna dengan door trim teman-teman sama plafon. Nah, kenapa saya bilang mobil ini cukup luas dibandingkan kompetitornya yang lain? Karena cukup lega, cukup lega teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan di situ bisa dua orang sampai tiga orang di tengah di belakang bisa dua orang dan juga untuk di bagasinya dia paling besar paling luas di kelasnya mohon maaf dibanding Innova pun masih jauh lebih luas Pugilio Stable, oh yeah, no label, oh yeah. You know me, I have only a past. I'm lonely, but dance I'm going, going. One of a kind. Nah teman-teman berikut tadi yang telah saya uraikan Semoga ini bisa menjadi bahan teman-teman, rekomendasi teman-teman yang mau beli mobil ini, baik cash ataupun kredit. Mohon maaf apabila ada yang salah dari segi ucapan maupun dari segi tampilan. Saya dari Deros Auto. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Deros Auto. Terima kasih sudah menonton teman-teman.